justru disajarkan istikmah sama sekali padahal perusahaan kita melakukan ibadah besar yaitu sholat yeah. kenapa sama sekalian karena bagaimanapun kita berusaha memaksimalkan ibadah kepada Allah pasti ada saja kekurangan di dalam ibadah tersebut sehingga yang wajib, yang disyariatkan kepada kita adalah selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang di dalam ibadah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Merasa, merasa kepada Allah bukan kemudian meresbangga sebanyak apa pun ibadah kita. Ya. Bahkan Rasulullah SAW alaihi wasallam setelah berhasil menaklukkan kota Mekkah kaum Sya'ib masuk ke dalam Islam. Ya. Idza ja'ana surullah wal fath jika datang pertolongan Allah dan kemenangan Orai Tan Nasirah Duhulunah Bidinillahi Abu Wajar Dalam kebelian manusia sudah bermondo-mondo masuk ke dalam Islam Doa boleh berhasil Mendawakan Tauhid Ia membentangkan permadaan di ketauhid dan menggulung tikar, tikar kesyirikan di Mekah Tersebar Islam ke berbagai penjuru bumi Orai Tan Nasirah Duhulunah Bidinillahi Abu Wajar kamu lihat manusia masuk dalam Islam berbondong-bondong lihat jemaah sekalian apa perintah Allah. Asabbihi hamdiyadikustakfir. Cuci kerma Allah dengan puji. Jangan bangga diri. Jangan merasa telah melakukan sesuatu yang besar Jangan bangga diri. Jangan ria, Jangan puji pastak bertobat ya setelah bolih berdakwah berhasil membawa kelompok ke manusia berbondong-bondong masuk dalam Islam ibadah syariat ibadah yang besar jihad yang luar biasa wasbih bihamdi rabbik maka sucikanlah ربك dengan pujian tetap kembali kepada Allah puji yang dan pengakuan kembali kepada Allah Stafir, Stikfar, karena namanya manusia ada saja kekurangan. Ya. maka ini diantara ilmu tauhid. Ya. ilmu tauhid selalu merasa banyak dosa di hadapan Allah, selalu merasa kurang di hadapan Allah tidak pernah merasa sempurna tidak pernah merasa lebih tidak pernah bahkan merasa memiliki kemampuan tidak pernah merasa berjasa selalu tawadhu bahkan diiringi Allah Subhanahu wa taala bahkan di kajian-kajian ceramah-ceramah kita membahas agama Allah subhanahu wa ta'ala ini ibadah besar tapi selalu disyariatkan, ditutup dengan doa kaffar atau majelis karena ada saja kekurangan di setiap ibadah-ibadah yang dikerjakan jaman sekalian dimuliakan Allah pembahasan kita pada pertemuan kali ini dan ini adalah kali yang kedua saya ke tempat ini. Alhamdulillah dengan nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Semudahan pertemuan kita di tempat ini diberkahi oleh Allah dan dijadikan sebagai sebab-sebab kebaikan dan menjadi pemberat imbangan amalan kita pada hari kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Pembahasan kita adalah tentang keutamaan tauhid. Dan bahaya kesyirikan, jamaah sekalian dibilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang keutamaan tauhid, tentu membutuhkan waktu yang panjang karena seluruh kebaikan sumbernya adalah tauhid. Seluruh kebaikan itu sumbernya adalah Tauhid Dan tidak dianggap semua kebaikan kalau tidak ada Tauhid yang mendasari Demikian pula Bahaya kesyirikan banyak pembahasannya Namun jangan sekalian seluruh kejelekan Seluruh keburukan itu disebabkan karena adanya kesyirikan dibaliknya. Adanya kesyirikan dibaliknya. Dengan tauhid sama sekalian, karena tauhid, Allah menciptakan manusia dan jinnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa maafalakul jinnah wal-inzrahillali'a'buduhu. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. di Tujuannya adalah agar mereka mentauhidkan, mengesahkan. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Dan Allah siapkan surga dan neraka. Surga bagi orang-orang yang bertawih, neraka bagi orang-orang yang meninggalkan tawih seluruh isi Al-Quran isinya tawih, dari awal sampai akhir dari al fatihah sampai an -Nas. perintah untuk mentawihkan Allah, larangan melakukan kesyirikan Adanya pembahasan fikih di dalam Al-Quran sebagai bentuk kesempurnaan tauhid ketundukan kepada Allah. Jalankan yang haram, meninggalkan, men men menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, meninggalkan larangan. Ini semua adalah sebagai bentuk kesempurnaan tauhid. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kisah-kisah ahli tauhid dari kalangan para nabi dan orang-orang yang ikut mereka. Allah juga sebutkan kisah-kisah orang yang menentang di tawih. Dari musuh-musuh baranan. Maka seluruh isi Al-Quran tidak lepas dari Tauhih. Eh. Bahkan zaman sekalian menunjukkan akan agungnya Tauhih. Tidaklah kita jumpai perintah di dalam Al-Quran. Yang pertama kali Allah perintah perintah kepada tauhid Ketika kita buka Al-Qur'an Mus'hab dari sebelah kanan Ya Dari Al-Baqarah, dari al fatihah kemudian Al-Baqarah Kali-kali perintah yang pertama kali Datang dalam Mi'il Ahmad kali perintah Maka yang dijumpai adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Ya Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan budu. Itu kalimat perintah pertama kali dijumpai di dalam Al-Qur'an. Budu. Rabbukum allazi beribadah kalian hanya kepada Rabb yang menciptakan kalian. Dan sebaliknya menunjukkan bahayanya kesyirikan. Dan menunjukkan bahwa kesyirikan adalah larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Kalimat larangan di dalam Al-Qur'an yang pertama kali dijumpai ketika kita buka mushaf dari sebelah kanan adalah larangan melakukan kesyirikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alū lillāhi andā wa antum ta'lamūn. Maka jangan لا, larangan pertama kali la taj'al تجعل... billahi adanan jangan sekali-kali ya, membuat tadi dengan tadi dengan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Ya. Kalian mengetahui bahwa tidak ada yang berhak kepada kecuali Allah, pencipta alam semesta. Itu kenaka agungnya tauhid dan bahaya kesyirikan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab dari langit Zabur, Taurat, Injil. tapi yang paling sempurna dan paling agung Al-Qur'an kecuali seluruh isinya. Intinya adalah tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Rasul pun sebelum wahai Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan seluruh Rasul kerana Allah kamu kamu wahyu-Nya adalah la ilaha illa ana wa 'budu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, maka beribadahlah kalian hanya Dan Allah Subhanahu wa ta'ala putus 300 lima dalam Bagian riwayat yang disebutkan ya 313 yang jelas lebih 300 Rasul diutus di muka bumi jelas sekalian misi utamanya adalah mendakwakan Tauhid Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ولَقَدْ بَعَثْنَا بِكُلِّ مُرْبَطِ الرَّسُولِ إِبْلِيْلَ اللَّهِ وَجْدَانِ بُطْلَهُ Sumbuh kami telah memutus. Pada setiap umat ada seorang Rasul. Visi yang adalah. Visi dakwah yang adalah. Ibadahnya kalian hanya kepada Allah. Dan jauhi tawbud. Kesembahan-kesembahan sama Allah. Bahkan Allah SWT. Memutus. Memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk terang-terangan menjelaskan jalan dakwah beliau misi utama beliau Allah Subhanahu wa taala pada firman qul hadhihi katakan dia Nabi Muhammad inilah jalan kepada Allah menyeru manusia kepada Allah Saya menyeru manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ala sirati di atas ini ana wa manittabani saya dan orang-orang yang mengikutiku dicirinya Jalannya Nabi Muhammad dan pengikutnya Nabi Muhammad itu dakwanya jelas. Mengajak manusia untuk Allah. ya, Dia mulai dakwanya. Di awal dakwanya, pertengahan dakwanya. Di akhir dakwanya adalah tawar'i. Dan ini nampak dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sejak diangkat jadi nabi dan rasul di 13 tahun di Mekah beliau hanya mengajak menyeru penduduk Mekah kafir Quraisy untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nas la ilaha illa la tuklihu. bahkan beliau mendatangi pasar-pasar ketika berkumpul jamaah haji ya dari berbagai daerah sebelum masuk muslim haji Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam di perkumpulan mereka menyeru manusia ya ayyuhan nas la ilaha illallah taufiqin buat manusia ucapkan la ilaha illallah ketika beruntung hanya itu ya sampai beliau dilempari batu datang lagi musim haji selanjutnya. Beliau datangi lagi perkumpulan mereka. Ucapan yang sama, mengajak kepada lagi ilaha Belum ada perintah salat. Belum ada perintah puasa. Salat disyariatkan itu di tahun ke-13 Sebelum di, di tahun ke-13 Rasulullah yang telah menjadi nabi dan rasul. Ya. sudah 13 tahun Rasulullah berdekat, baru diangkat ke langit. Ya, di Israel mi'raj sekarang. Menerima perintah sholat di wakam. Ya, sesaat ya, beberapa waktu sebelum Rasulullah hijrah kemarin, baru ada syariat sholat lima waktu. Subhanallah. Sebelum itu, Rasulullah hanya menderawakan tohi, tohi, tohi, tohi. ya mas kalian Di manusia meninggalkan Peribadahan kepada selain Allah SWT, kenapa? Karena sekalipun manusia sola, sekalipun manusia puasa, dia bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kalau rusak atau akan ditolak Ibadah, ya, pakai jalan Nabi tempat untuk ikut nabi, prioritas dakwahnya adalah taubat. Maka kita lihat dari-dari Ustaz-Ustaz kalau di mana mana. Prioritas dakwahnya membahas tauhid, mungkin dia masih masalah fikih, mengarah ke manusia kepada tauhid, ya. maka ini dia mengikuti jalan yang pernah Nabi dan Rasul. Tapi kalau ada orang dakwahnya tidak pernah menyinggung tauhid, dia bilang, jangan dulu bahas tauhid, bahaya orang lari memecah umat. Yang penting kita bersatu saja, tidak Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilemparilatu diusir dari kampung halamannya. Dimusuhi oleh keluarganya. Ya kaumnya karena mendakwahkan tauhid. Rasulullah SAW tidak kemudian mengatakan deh jangan dulu bahas deh tauhid nanti nanti pilih lagi. Ya. Ya. apa jamaah sekalian persatuan kalau tidak dibangun di atas tauhid. Kekraban, persaudaraan yang tidak dibangun di atas tadi, tidak mendapatkan pahala. Tapi persaudaraan, pertemuan, bahkan perpisahan yang dilakukan kerana Allah, mendapatkan nungan di badan mahsyam. Ya, mendapatkan nungan di badan mahsyam. Maka, diantara keutamaan Taufi, nampak bahawa saja itu jalannya para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka hanya Rasulullah di awal pertengahan sampai di detik-detik kematian beliau beliau masih mengingatkan akan bahaya kesyirikan akan bahaya kesyirikan beliau berpesan agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai masjid agar kuburan beliau ya, tidak dijadikan tempat ibadah sebagaimana umat-umat sebelumnya yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ini dia. Di akhir akhir hayat beliau. Ya waskriya diulurkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan tauhid dengan tauhid seseorang akan dijamin masuk ke dalam suruh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda wa ya'lamu annahu la ilaha illallah s.a.w. Siapa yang meninggal Dan keadaan dia mengilmui La ilaha illallah Tidak ada perak di ibadah yang kecuali Allah maka pasti dia masuk ke dalam surat jaminan Bahkan Akan masuk ke dalam surga lolos tes Ketika tauhidnya sempurna Dia akan lolos tes Tidak dihisap apalagi diadab Tidak dihisap apalagi diadab Bagaimana dalam radhiyallahu anhu? Ketika Rasulullah SAW Menyebutkan bahwa ada puluh ribu Dari empat beliung yang masuk surga tidak dihisap dan tidak diadab Dalam riwayat yang lain, setiap seribu dari tujuh puluh ribu menaungi lagi tujuh puluh ribu. Ya, dalam riwayat yang lain, Allah mengambil tiakan kali. Jadi ketahui jumlah masuk hisab, masuk ke dalam surga tanpa dihisap dan tanpa diadab Ketika para sahabat bertanya, siapa mereka yang rasim? Rasulullah mengatakan la Mereka yang tidak meminta untuk dirukir tawur, Tidak melakukan pengobatan dengan kei, besi panas tawur, Tidak mengaitkan mengait nasib sial Dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diketahui padahal tidak ada hubungan sebab akibat Hanya dengan cocok logo. وَعَلَىٰ رُبِّهِنْيَا تَوَكَلُونَ dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakkal penyandaran dirinya penuh kepada Allah ini ciri orang yang masuk surga tidak dihisap dan tidak diharap orang yang sempurna tauhid orang yang sempurna tauhid dengan tauhid jaman sekalian dosa-dosa akan berguburan sebagaimana dalam hadis yang tertinggi dihaskankan oleh beliau dari al dari anak Nabi Allah subhanahu taala yamin alat ketika di qurab terdiri fatayat, lalu laki tani la tushri bi shayin, laki tani di qurab hamba firqa. kau sekalian anak cucu adam, nikah sekalian datang kepada pada hari kiamat menghadap dengan dosa bumi banyak dosanya saja, bumi dosa Tapi engkau datang tanpa melakukan kesyirikan. La itu Saya akan memberikan ampunan dan sepuluh sepuluh bumi pula. Lihat keutamaan tauhid. Ya, menghajukan dosa-dosa. Akan di dalam hadis Muad. Ya, hadis Muad Ketika beliau dibonceng oleh Rasulullah di atas keledai Rasulullah bertanya, "Ya Muad, adakah dari hak Allah akan hamba? Apa hakul ibadi 'ala Allah?" Fah Muad, "Taukah engkau apa haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba?" Apa haknya Allah yang diawajibkan terhadap Allah. ketika hamba menunaikan? Ya, menunaikan kewajibannya. Mu'ad, Allah wa Rasulullah akhlak Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullah 'ala ibad an iya wa la yusyriku bihi syai'un." Haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. "Wa haqqullah 'ala ibad dan Allah atas wa haqqul ibad 'ala Allah, dan haqqnya hamba atas Allah, "alla yu'adzdzibahu billah. Malam yusyrik bihi syaiha. Hamba yang oleh hamba. Tersebut. Allah tidak akan mengazab hamba itu. Ya. Ketika dia tidak melakukan kesyirikan. Jadi jaminan. Tidak akan diazab oleh Allah. Ketika dia. Selamat dari kesyirikan ketika dia kepada Allah subhanahu wa taala ini keutamaan besar dengan tauhid hidup seseorang akan menjadi aman aman, damai, tenang orang yang bertauhid jawab sekali yeah. Allah berfirman, allatina amalu walam yalbisu imanahum bidul mit Ulahi kalahumul amdu wa hukumul tadun. Orang orang yang beriman. Dan tidak mencampurkan keimanannya. Dengan koholiman, dan kesyirikan. Bagi mereka keamanan. Aman di dunia, aman di akhirat dari asam Allah. Aman. Wa hukumul tadun, mereka mendapat hidayah. Ahli Tauhid, di dunia ini, mereka yang mendapatkan hidayah. Sebaliknya orang yang melakukan kesyirikan tidak akan pernah tenang. Ya? Tidak ada ketenangan di dalam hidup. Bahkan dia akan ditimpa berbagai macam musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa qalat takhadu rahman mereka mengatakan Allah memiliki anak. Ucapan yang sangat muka Kalian telah mengucapkan ucapan yang sangat Hampir saja Bumi terpecah. Gunung-gunung runtuh -gunung disebabkan ucapan kalian mengatakan Allah memiliki anak, ya, ucapan kemuburan bisa mengundang kemurkaan Allah swt, bisa mengundang musibah di dunia, ya, bumi ini terjadinya long storm, gempa bumi, tsunami. Dan musibah-musibah yang lainnya itu bukan sekedar fenomena alam semata, tapi itu disebabkan karena kesyirikan dan kekufuran yang terjadi di muka bumi. Maka tidak ada keamanan, tidak ada kenyamanan, tidak ada kebahagiaan bagi, bagi para pelaku kesyirikan Ada pun orang yang beriman, orang yang bertauhid, senantiasa nyaman, aman, bahagia, dirinya sampai di akhir ketahuilah yawliyah Allah, wa sesungguhnya wali wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka sedih. Hidupnya damai. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala maka orang yang bertawih itu hidupnya di dunia ini berada di atas petunjuk damai tidak akan pernah takut dengan apa yang terjadi di masa akan datang dan tidak pernah bersedih akan apa yang telah terjadi di masa yang lalu hidupnya selalu optimis karena dia gantungkan seluruh perusahaan kepada Allah Dia tidak akan gampang kecewa, tidak akan gampang baper, tidak gampang galau. Dengan apa yang telah Allah takdirkan, karena dia beriman kepada Allah subhanahu wa taala, tauhidnya benar kepada Allah subhanahu wa taala. Dia mewujudkan kalimat, ia akan wa ia akan stay hanya kepada ya Allah. Kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Seluruh urusannya jadi mudah dan ringan. Karena dia andalkan Allah SWT. Tidak pernah merasa hebat. Tidak pernah merasa kuat. Tidak pernah merasa bisa. Dia tidak pernah menyandarkan urusannya kepada makhluk. Ya? Dan ini yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Ya hayyu ya qayyub bi rahmatika astaghiithu aslih li shakhmi kullahu wa la takilni ila nafsi tarfa ta'i wahya zat ya ma hayyuh yang berdiri sendiri dengan rahmat-Mu saya beristighathah perbaiki seluruh urusanku dan jangan engkau wakilkan urusanku walaupun sekedip mata lihat Rasulullah tidak pernah merasa bisa mampu dengan kekuatannya sendiri, kehebatannya sendiri. Seluruh urusan beliau minta kepada Allah agar diselesaikan, dimudahkan. Dan tidak diwakilkan kepada diri beliau. Walaupun cekedip mata. Perhatikan tohi jamaah ya Orang yang bertohi, seluruh urusannya dia kembalikan kepada Allah. Kata Rasulullah, ta'al tafas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah Minta pertolongan minta pertolongan kepada Allah Ini, Ini jamaah sekalian butuh untuk kita Yang dalami dengan baik Jangan bergantung kepada manusia Jangan meminta-minta kepada manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi dalam perkara ya yang tidak ada yang mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kita minta kepada selainnya maka jatuh dalam syirik besar ya. minta dirukiah minta dirukiah asalnya boleh minta dirukiah asalnya boleh tapi kalau ini pas ke dalam surga tidak dihisam dan tidak diadam Jangan minta dirukian. Kalau buku pasalnya. Mubah. Karena. Di sini Apa? Iya. Ketika kita masih meminta kepada manusia. Menunjukkan. Masih ada ketergantungan kepada mereka. Ini masuk ke dalam surga. Tidak dihisam dan tidak ada Maka. Jangan minta. Untuk dirukian kepada Allah. rukyah diri sendiri. ya rukyah diri sendiri. Bukan harap. Tidak. Bukan perkara harap. Tapi kalau ingin sempurna tauhiknya, maka betul-betul kita bergantung. Meminta hanya kepada Allah SWT. Sampai-sampai disebutkan bahwa para sahabat. ya Ketika Ali sendal mereka saja putus, mereka minta kepada Allah. Allah SWT. Ya. Bahkan ketika mereka berada di atas kota jatuh cambuknya. Dia, dia tidak meminta bantuan kepada orang untuk mengambilkannya. Dia turun sendiri di api. Karena tidak ingin bergantung, hatinya sama sekali kepada manusia. Allah, Hal eh, itu jamaah sekalian, tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah patah hati, karena dia tidak pernah bergantung kepada makhluk. Berbeda. Dengan orang yang lemah atau binti. dia selalu menyandarkan ada jia, ada jcia, ada di keluargaku, ada di pejabat, teman, jampanji itu dia selesaikan urusan, ada di uang, ada di jabatan. Subhanallah. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari makhluk, yang ada kekecewaan, yang ada menyalahkan takdir, ya maka siapa yang bersandar kepada Allah tidak akan mungkin pernah kecewa. Ya siapa yang bersandar kepada makhluk, yang lemah tauhidnya, dia akan kecewa, dia akan selalu merasa kurang dia akan bosan, dia akan putus asa tapi orang yang bersandar kepada Allah, akan selalu optimis, tidak akan pesimis akan selalu merasa cukup, tidak akan pernah merasa kekurangan akan selalu merasa aman tidak ada rasa takut dan khawatiran bagi karena dia sandarkan urusannya kepada zat yang memegang Masya Allah itulah keutamaan Tauhid jawab ya, sekalian diundiakan Allah keutamaan Tauhid tentu sangat luas banyak Adapun kesyirikan ini termasuk dosa yang terbesar kejahatan yang paling jahat di muka bumi ya, yang seharusnya pelakunya dihukum dengan hukuman yang paling keras mengalahkan hukumannya pengedar pengedar itu orang masih ada kejahatan yang lebih hebat daripada ini. itu itu kesyirikan Luqmat al-Hakim menasihati anaknya bagaimana dalam surat Luqmat ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Muni, La tusyrik billah inna syirka, La zulmun mazir, Wahai anak, Jangan pun kamu lakukan kesyirikan, Jangan segera Allah, Segera dengan kesyirikan, Adalah dosa terbesar, terpisah, Kesyirikan menghapuskan seluruh amalan, Kesyirikan menghapuskan seluruh amal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min lain la minal tunggu kami telah wahyukan kepadamu wahai nabi muhammad dan nabi nabi sebelum, nabi disampaikan lain asyrakta. kalau kamu melakukan kesyirikan nabi orang yang paling banyak ibadah yang paling ikhlas ya yang paling semangat paling terdepan Ibadahnya tidak ada yang Tapi kata Allah Lain asrakta Andai kata, Artinya tidak mungkin Para Nabi melakukan kesyirikan Tapi seandainya Engkau melakukan kesyirikan wahai Nabi Muhammad Dan Nabi-Nabi yang lain Layahmatonna amalu Pasti amalanku terhapus semuanya Walatakunatna binal khasirin Dan pasti kamu termasuk orang yang berulung Mengerikan Jamaah sekalian, perbuatan Syekh ini seluruh amat. Haji puluhan kali, umroh puluhan kali, bangun masjid setiap banyak. Salat tahajud puasa Senin Kamis. Iya, bagus. Pergaulannya dengan masyarakat jujur, tapi kapan dia melakukan kesyirikan? Beribadah kepada selain Allah. Kalau sakit dia pergi di tempat keramat. Dia berniat untuk saling Allah. Dia datangi kuburannya para wali yang meminta kepada pemuli kubur. Minta kesembuhan. Dia jadikan perantara antara dia dengan Allah. Kemudian dia berdoa dan berkawakkan kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Gugur seluruh amalannya tersebut. Kebanyakan apa bu? Ya. Gugur seluruh amalannya. Karena kesyirikan zaman sekalian membatalkan seluruh amalan. Bagaimana? Hadat membatalkan hukum, ya matapun kalau orang berhadas maka orang yang beribadah banyak apapun ibadahnya, jika dia melakukan kesyirikan terhapus awalannya iya Iya, dan pelaku kesyirikan tidak akan diterima taubat, tidak akan diampuni oleh Allah, bukan tidak diterima. Ya. Seluruh dosa, sekalipun kesyirikan dan berbogoran diampuni oleh Allah kalau dia bertobat sebelum meninggal dengan tobat dan tapi ketika dia tidak bertobat sebelum meninggal dia meninggal di atas kesyirikan di akhirat tidak akan diampuni oleh Allah tidak akan dimaafkan oleh Allah sekal di dalam neraka berbeda dengan dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan dia pernah berzina dia pernah mencuri dia pernah membunuh dan dosa-dosa yang lainnya dia tidak sempat bertobat sebelum meninggal di akhirat masih ada harapan dia dimaafkan atau tidak masih ada harapan ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna allaha la yakfiru ayyusyrakami wa yakfiru maduna tali yasha'." sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan dan Allah mengampuni dosa ya? sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki Oke. jadi Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kapan? kalau dia meninggal dan tidak bertobat. dan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki sehingga melakukan dosa besar yang tidak sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran tidak sempat bertobat sebelum meninggal Masih ada harapan Apakah Allah Atau Allah siksa Sesuai dengan kadar dosa ya, Sesuai dengan kadar dosa adapun kalau dia bertobat sebelum meninggal Seluruh dosa diampur Kekafiran kesyirikan Kalau jujur tobatnya Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jempat kesyirikan kekal di dalam neraka tidak ada jalan menuju surga. Di haram ke dalam surga. Allah berfirman innahu mayyish maka telah haram Allah wa huwa fa mali dzalimi min insar. Sesungguhnya siapa yang menyebutkan Allah melakukan kesyirikan Allah haramkan baginya surga tempat kembalinya neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim ketika mereka jemaah sekalian dimulai Allah subhanahu wa ta'ala tentu masih banyak dari bahaya kesyirikan ya. intinya seluruh kejelekan di dunia dan di akhirat itu karena kesyirikan ketidaktenangan di dunia ya. musibah demi musibah, itu karena kesyirikan kesyirikan jemaah sekalian menghapuskan seluruh amalan aromas di dalam surga, kekal di dalam neraka tidak mendapatkan syafaat di dunia, halal darahnya Artinya kalau terjadi peperangan kaum muslimi dan kaum kabiri maka halal darah. kalau terjadi jihad jihad yang disyariatkan yang dipimpin oleh kepala negara halal darahnya orang-orang muslim halal hartanya boleh ditawan dan tidak ada saling bawa risi antara orang musyrik dengan orang beriman, kalau menikah tidak saling mewarisi, tidak boleh dinikahi perempuannya kaum musyriki ya tidak boleh dinikahi apalagi laki-lakinya, yang perempuannya saja tidak boleh, tidak boleh yang boleh itu kalau ahli kitab oleh ahli kita, Yahudi dan Nasrani, selama dia menjaga kehormatannya, maka wanitanya boleh dinikahi. Ia. Boleh dinikahi. Tapi kalau yang muslim, bajusi, hiddu, buddha, dah boleh sama sekali. Walaupun dia wanita. apa Laki-laki, wanita muslimah, tidak boleh haram menikahi laki-laki ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Apalagi yang mus, yang musyrik kenyataannya tak kemusirkan, ya inilah bahaya, bahaya, bahaya ya. tidak akan beruntung selama-lamanya. Ketika Rasulullah melihat pada orang memakai jimat, gelang, ya katanya untuk pengobatan sakit yang ada di tangan, biasa kan melihat diikat di sini, dia ya, pakai benang atau pakai akar-akar itu, ya. sekarang mungkin uh, ada gelang-gelang yang dijual, iya belum juga diteliti dengan benar sudah diyakini oh ini hebat, padahal belum diteliti dengan ya, penelitian ilmiah, ya. ini bahaya. kalau hanya karena melihat model benda bendanya, modelnya oh ini bagus ini. Bisa obati ini bisa obati itu, ya hati-hati. Kata Rasulullah hari ini apa ini? Ya kata untuk obat penyakit yang ada di langannya Padahal tidak ada hubungan sama akibat. Kata Rasulullah insya Allah. Inna halatusidqain la wahdan Rasulullah menyatakan hal itu tidaklah menambahkan bagi kecuali kelemahan semakin lemah. Inna Lau minta wahai aleikum maaflah ma'aplah sesungguhnya kalau kamu mati kamu meninggal dan benda itu masih ada padamu maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya ya tidak akan tidak akan beruntung selama-lamanya maka jemaah kerejimen Allah swt jawabkan seluruh ketergantungan kepada selain Allah swt ya maka modelnya jimat-jimat ya atau foto-foto para wali yang disimpan di dompet atau digantung di rumah dia, dia kini bisa mengusir jin bisa mendatangkan rezeki ya, pelaris dagangan ini semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan kalau dia kini sebagai sebab maka syirik asgor dan syirik asgor lebih besar dibanding dosa besar kalau dia kini ini dormi yang mendatangkan rezeki menolak menolak, balas ya, tidak ada hubungannya dengan ketetapan Allah maka ini syirik besar Ya, syirik besar, iya, dan subhanallah, praktek-praktek kesyirikan di tengah kita masih banyak masih banyak sekali, ya praktek-praktek kesyirikan, baik syirik besar atau syirik kecil syirik besar masih banyak, ya, kita saksikan ketika ada musibah yang menimpa orang melarung, ya, menghanjutkan kepala sapi, kerbau ke laut, memberikan sesajian dia kasih songkolo, pisang plus telur dihanyutkan di laut, dibuat di jembatan, ditaruh di, di tempat-tempat di yang keramat. Ini syirik besar. Syirik besar. Yang seperti ya. Karena dia takut diganggu, dia takut musibah menimpanya dari jin-jin penjaga tersebut. Dan dia mereka yakin Ini adalah syirik besar. Ya. Dia berdoa kepada seraya Allah Subhanahu wa taala bernada menyepeli seraya Allah Subhanahu wa taala kita saksikan praktik-praktik seperti itu. Dia datang musuh, datang badai goncang pesawatnya atau perahunya diterpa badai berdoanya. ya Rasulullah ya malaikat Jibril ya Syekh Abdul Qadir Jilani ya Syekh pula selamatkan kami sampaikan kepada Allah disirikan. Kirim pesan Ud'uuni astajib lakum kata Allah berdoa kalian langsung kepada aku. maka akan Aku kabulkan maka doa adalah ibadah ya dan diperintahkan langsung kepada Allah ya. ketika ada sahabat mengatakan huwa bina nastaghi siru Rasulillah ayo berdiri bersama saya kita minta perlindungan kita bantuan kepada Nabi Muhammad kata Rasulullah la istaghathu Ingga masih raguil Ayah bukan tempat meminta. Ya, perlindungan, meminta pertolongan bukan tempat meminta bantuan hanya kepada Allah. Beristighosah hanya kepada Allah. Nabi Muhammad mengingkari sahabat yang beristighosah kepada Allah. Rasulullah masih hidup dan hadir di tempat itu. Bisa melindungi, bisa membantu. Beliau ingkari untuk menutup celah-celah kesyirikan. Lalu bagaimana lagi ketika Rasulullah sudah meninggal? Kalau kita beristighosa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu ini jauh lebih dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Allah taala mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Semoga kita semua dan para dai dai para ustad ustad dimanapun mereka berada senantiasa semangat untuk mendawakan tauhid mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan dan tidak pernah bosan, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir ketika dia mendawakan tauhid, karena memang konsekuensi dari mendawakan tauhid pasti orang-orang yang melakukan kesyirikan pelaku-pelaku kesyirikan akan membencinya, akan memusuhinya mengandangnya para Dari, para Ustadz, para Kiai untuk kokoh, bersabar mengikuti jalannya para Nabi mendakwakan tauhid di tengah umat ya memprioritaskan dakwahnya adalah dakwah tauhi apapun pembahasannya apakah fiqih apakah tafsir ya sejarah dengan lainnya porosnya, intinya mengajak manusia untuk mentauhikan Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau ini baik negeri kita akan baik insya Allah ya masyarakat kita akan baik akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Ketika masyarakat suatu negeri mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan terkhusus kami pribadi dan secara umum kepada seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada? kita cukupkan sampai di sini kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala semata kalau ada yang salah itu dari saya pribadi dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentu ya tak seorang pun diantara kita yang lepas dari dosa dan kesalahan iya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memaafkan dosa-dosa kita menggantinya dengan kebaikan-kebaikan semoga Allah Subhanahu Wa Taala Mewafatkan kita di atas kalimat La ilaha illallah. Menjadikan akhir ucapan kita di muka bumi ini adalah La ilaha illallah. Dan semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam surga Fir'daus Bersama dengan para nabi. Wasiddiqin, wasyuhadah, wassalihin. Tanpa dihisap dan tanpa dihadap. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita semuanya. Bersama dengan keluarga kita cintai. Di dalam surga pirdaus, tanpa dihizat dan tanpa dihadap. Dan hanya kepada Allah kita memohon. Hanya kepada Allah kita berharap. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala kita menggantungkan seluruh urusan kita. Inna huwa liudalik walqadiru Subhanakallahumma bihamdik. Asyaduallaha illa anta astagfirukatuh warahmatullahi wabarakatuh.